Welcome guys, apa sih yang menarik dari foto-foto guys, dari kita selfie, dari kita foto bersama keluarga, dari kita foto bersama teman-teman, atau foto bersama pacar kita guys, uh, menurut saya pribadi ialah foto-foto tersebut identik dengan jalan-jalan guys, apalagi di akhir tahun ini guys uh, di tahun baru ini guys banyak orang-orang jalan-jalan guys uh, ke tempat wisata yang menarik yang asyik, yang unik, membuat hati kita senang guys oleh sebab itu, inilah 5 wisata unik guys yang bahkan ada yang gratis juga guys oleh sebab itu, mari kita mulai saja guys sebelum itu saya ucapkan assalamualaikum guys selamat datang di channel youtube saya dan ini dia wisata yang unik yang asyik kalian wajib untuk kunjungi guys habis <laughs> suara saya guys oleh sebab itu guys uh mari kita lanjut saja guys, oke. Nomor 5 Danau Suji Lembah. Salah satu tempat wisata yang patut dikunjungi saat Anda berada di Sumatera Selatan. Danau Suji ini termasuk objek wisata baru. Lokasinya ada di Kabupaten Muara Enim, yang populer di kalangan traveling. Ada muda, bapak-bapak rumah tangga. Hei, dak guys itu cuma bercanda. Jadi guys, tempat wisata ini memanjakan mata kalian. Apalagi para traveling hobi menyelajahi tempat-tempat wisata baru. Alasan pertama guys, dikarenakan Danau Suji ini dulunya adalah rawa guys, yang sulap oleh kalangan anak muda. Yang kreatif pastinya guys, yang bisa kita sebut dengan Karang Taruna. Yang kedua guys, menjadikan handphone pintar kita penuh dengan foto-foto bersama objek-objek yang membuat kita ingin selalu jepret-jepret guys tak kalah juga guys, ada yang wisatawan yang berfoto bersama pohon karet itu guys salah satu membuat tempat wisata objek itu unik guys, ialah pohon karetnya guys ketiga guys, kalian bisa naik perahu Melilingi sungai-sungai tempat wisata ini lebih banyak kalian bersama keluarga Karena bisa membuat kita merasakan alam Lebih mencintai alam Dan tidak merusak alam guys Itu yang dapat kita pelajari dari Danau Suji Lembak ini guys Dan itu salah satu objek wisata yang patut kalian kunjungi guys Dan tak lupa guys Harganya tak menguras dompet kita guys Kita kembali lagi ke host kita guys Oke kawan-kawan Kali ini saya sedang berada di Danau Suci Lembak yang berada di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Oke guys, pastinya wisata yang kelima itu asik untuk tarik kunjungi apalagi tempatnya eh, itu dekat dengan pohon karet, kayak gitu kan. Oke, jadi tempat itu yang tadinya ialah sungai biasa guys, yang sungai yang di hanya untuk tempat. Uh, permandian biasa uh, kalau jalan-jalan itu ya dengan makan-makan uh, ya seperti minum-minuman guys jadi guys uh, di mana-mana itu banyak pasti uh, kumpulan sampah-sampah saya himbau kepada masyarakat yang yang lagi yang jalan atau yang ingin jalan-jalan jadi kalau kalian ingin Makan yang sudah, misalkan minuman, kantong plastik, ataupun uh, wadah botol yang kalian pakai itu, saya harap jangan buang sampah itu sembarangan guys, itu mencemarkan lingkungan kita sendiri, ataupun sungai yang sudah menjadi destinasi wisata yang menarik, yang unik itu, yang tercemar guys, jadi saya harap bagi kalangan, Ya, masyarakat yang ingin berjalan-jalan, janganlah buang sampah sembarangan, guys. Ya. ya. Bisa kalian bawa plastik dan kalian bisa bawa pulang. Kalian bisa buang ke kota sampah pada tempatnya, guys. Jangan buang sembarangan. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Nah, ya, itu guys, ya. Kita lanjut lagi, guys. Nomor 4. Kampung warna burai berarti para warga ini dalam menyulam kampungnya menjadi unik dan menarik untuk kita kunjungi guys ini dia guys objek wisata yang tak kalah menariknya guys desa wisata burai atau dikenal banyak orang kampung warna burai Lokasinya berada di kecamatan tanjung batu ogan ilir sumatera selatan apa yang membuat unik kampung ini guys yang pertama rumah para penduduk jika kita melihat dari jarak jauh guys kita bisa menemukan objek foto yang menarik tak hanya satu foto guys bahkan lebih dari 10 kali foto yang bisa kita ambil guys karena apa guys para warga tersebut menyulap rumah mereka menjadi warna-warni guys di langit yang biru lukismu agung siapa gerangan Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan Duh. Yang kedua guys para warga yang kreatif Membuatkan sungai Kleker tersebut menjadi wisata air Kita bisa kelilingi sungai seperti tempat wisata Danau Suji Lembah yang mengejar kita arti kehidupan, saling mencintai sesama makhluk hidup dan membuat kita belajar keikhlasan dari sungai Kelkar ini guys tak lupa guys jika kalian mampir ke kampung warna burai berilah oleh-oleh berupa kain songket burai kita kembali lagi ke host ganteng kita guys Oke okay guys, saya masuk seperti ini guys Aduh, ini kelakuan masyarakat, ini selalu saja seperti itu Ah Guys Jika kalian datang ke satu tempat guys Yang tempat wisata Apa sih yang pertama kali kalian ingin Kunjungi uh, Bisa kalian komen di bawah <laughs> Saya kalau mau ke tempat wisata Yang saya kunjungi pertama ialah sungainya guys uh, Air tempat mandinya guys Karena menurut saya sih kalau sudah kalau sudah dalam air itu seperti bubur-bubur, Tidak <Udah> jelas sekali. <tid> Oke okay, ya, uh, ya begitulah guys. <tid> Terima kasih, guys. Asik kalau mandi itu di sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir kita bisa di bawahnya uh, seperti refreshing, uh, seperti ini guys. Kita lagi berjalan menuju tempat guys. Ini banyak berbatuan, juga tapi di sini, di sini agak dalam, guys. Di airnya, jadi saya selamat ini. Oke, okay. nah. nah, kita bisa seperti ini nomor 3 Simpang merah Meranjat rasa ada yang kurang jika kalian sedang berkunjung di Ogan Ile Sumatera Selatan tempat yang unik dan alam yang menjadi daya tarik tersendiri kalau satu tempat ini tidak dipunguti biaya satupun guys. Kecuali kalian ingin menikmati minuman kelapa guys. Kelapa di sini dibanderol dengan harga Rp 10.000. Kalian bisa sambil menikmati sungai hijau berserta para warga yang lagi mancing di sana guys. Nomor 2 guys, Desa seri Bandung desa satu ini, guys, kalian bisa menikmati danau buatan yang menarik, apalagi bersama pacar kalian, guys. Sama seperti di Simpang Muara Meranjat, kita bisa menikmati orang-orang yang lagi mancing di sana, guys. Nah, guys, jika kalian tidak bisa berenang, tidak apa-apa, guys, karena air yang di sungai ini. Air payau di sungai ini tidak uh, apa-apa guys tidak terlalu dangkal dan tidak terlalu membuat kita khawatir oleh sebab itu tidak masalah jika kalian tidak bisa berenang kalian bisa berjalan-jalan saja menggunakan kaki kalian uh, tidak mungkin menggunakan tangan karena tangan bisa berenang <laughs> oke okay, terima kasih nomor 1 air payau paya raman jika kalian ke kecamatan Payaraman pasti kalian tidak menemukan hal yang unik, menarik. Tapi coba kalian terus riset satu persatu. Kalian lewati hutan, kalian dilajai alam, di sana kalian pasti menemukan hal yang menarik, guys. Menemukan sungai-sungai, guys. Ada salah satu sungai yang populer di sana. Warga di sana biasa menyebutnya Air Payo Payaraman dan guys kita bisa sambil menikmati air mancur yang melewati di bawah jembatan ini guys berfoto mengabadikan momen menjadikan kenangan yang selalu diingat halo guys oke okay. guys jadi kalian tertarik di wisata yang mana guys kalau saya tertarik di wisata yang ini guys air payung ini karena gratis karena mumpung lagi buntu jadi lebih baik mandi di sini saja dan juga kita sepuasnya mau mandi mau nyelam gimana pun bentuknya ya, gimana pun caranya tetap gratis guys jadi saya lebih suka wisata ini dan uh, wisata ini Jarak yang kita tempuh itu tidak terlalu jauh, guys. Kalau kita dari kota Palembang ke sini 2 jam. Kalian bisa ke sini, guys. Oh. And Davies and the Oke, okay, guys. Itu saja konten kali ini, guys. Jangan lupa untuk tetap saksikan channel YouTube saya karena saya akan membuat yang lebih kreatif-kreatif lagi guys uh, untuk tahun 2022 ini dan ya saya mengucapkan Happy New Year guys Selamat Tahun Baru 2022 guys jangan lupa untuk tetap semangat untuk bekerja untuk tetap ya bekerja untuk tetap menghidupi keluarga kita guys untuk tetap ya mencari sesuatu hal ya, mencari sesuatu nasi mencari apapun itu ya yang penting halal guys ya <laughs> oke okay guys sampai di sini dulu guys konten kali ini uh, Jangan lupa mandi dan jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat guys itu yang paling penting guys dan jangan lupa untuk refreshing dan jangan lupa jangan lupa juga untuk tempat wisata seperti ini ini belum jadi wisata tapi ya menurut saya sih kalau untuk jadi wisata layak sekali ini karena tempat ini menarik sunganya bisa ada air terjun seperti itu dan tempat ini kalau untuk Uh, masyarakat yang ingin berjualan sini bisa sih ya karena objeknya cukup nilaian unik dan juga pemandangan alam sekitar ini membuat kita sejuk dan tenang guys oleh sebab itu sampai sekian dulu untuk konten kali ini guys saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe share video ini sebanyak mungkin ke teman kalian, tangga kalian, bapak kalian bahkan saudara kalian oke oh, guys, terima kasih selamat menikmati oh. Hahaha Wow Wow Wow Haha Video oke, okay. jangan lupa kalian kunjungi wisata air terjun Paramad.